Baiklah bersahabat, leslar, kalian mana pun kalian berhenti untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Kita lihat bersahabat ya pasti warga kunwa bahagia banget nih melihat slot Leslar Entertainment yang terbaru Karena Abang Fatih ini lagi bucin banget ya sama papapnya Gak mau jauh-jauh dengan papapnya Aduh Masya Allah banget ya Abang El Semakin hari semakin pintar dan sangat menggemaskan Ini Masya Allah banget Kita lihat juga bersahabat ya di kalimat caption yang dituliskan langsung oleh akur rosaan sekolah 24lar al-fatih bucin sama papanya Masya Allah larinya cepet banget bentar lagi bisa jalan ini mah katanya Tuhan luar biasa banget ya Emang Ibu Bang El ini selalu bikin kita bahagia dan selalu menjadi penyemangat untuk kita semuanya di kolom komentar pun banyak sekali tentunya tanggapan dan respon yang diberikan oleh Los lovers dari akun Aisyah 23517 Mengatakan Masya Allah lengket banget Sama papanya. Ini luar biasa telah Abang Fatih. Ini emang kebahagiaan Dan satu kebanggaan pastinya untuk kita semuanya Masya Allah. Kemudian juga persahabat ya, Di unggahan Ayah Kejora Satu jam yang lalu persahabat mengunggah Sebuah postingan foto Bunda Lesti Yang sangat cantik banget nih Ini potret foto shoot di El Daily ya Masya Allah Bunda Leste memang selalu bikin kita kagum dan selalu pasti yang buat kita bangga Di postingan ini pun, Ayah kejora menuliskan sebuah kalimat Sing sehat, kata Ayah Yang penting sehat, Masya Allah Amin, doakan yang terbaik juga untuk Bunda Lesti ya, warga Konoha Semoga Lesti selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan Dan pastinya selalu memberikan kejutan untuk kita semuanya dan berikutnya juga persahabat ya kita simak nih vitamin terbaru di malam hari ini Papa Bilar tuh Masya Allah banget ya ini lagi tentunya ngobrol-ngobrol bareng dan ngobrol-ngobrol santai pastinya dan Papa Bilar ini lagi mau dimasakin nih wow sepertinya bakal ada yang dinner-dinner nih persahabat ya kita tunggu saja informasi dan pastinya kabar-kabar vitamin yang sangat membahagiakan dari Lesti dan Rizky bilang Lihat juga persahabat ya di kabar berikutnya ini mengenai info live streaming di channel YouTube Laser Entertainment besok Hamin 1 press Conference Product Launch of Laser Meta Force of New Universe Ini tentunya kejutan untuk warga konohan diingatkan kembali biar nggak lupa Jadi jangan sampai lupa disaksikan di channel YouTube Laser Entertainment live streaming tanggal 17 September 2022 besok siang mulai pukul 11.00 waktu Indonesia Barat kita simak juga di kalimat caption yang dituliskan langsung oleh akun Leslar Metaverse satu hari lagi menuju press conference product launch of Leslar Metaverse dalam press conference Leslar Metaverse di tanggal 17 September nanti kita akan mengundang perwakilan teman-teman dari komunitas Leslar Metaverse, Leslar Force dan komunitas Kripto. Dan kita akan mengadakan live streaming di Youtube Leslar Entertainment dan Instagram Leslar Metaverse. Wow, ini bakal mengundang perwakilan teman-teman dari komunitas Leslar Metaverse dan Leslar Force Terus luar biasa, kita menunggu kejutan itu. Semoga ada kabar baik yang kita dapatkan, kabar gembira yang selalu didapatkan langsung dari idola kesayangan kita berikutnya juga persahabat Bang Imin akan menginfokan mengenai polling online sementara dengan skarming melet selebritis 2022 di malam hari ini popolar persahabat ya terus sedikit demi sedikit tentunya mengejar voting dari rangga azab Papa Miller mendapatkan voting 8.259 vote, sedangkan Rangga Anso mendapatkan voting 8.571 vote. beda tipis banget. Tetap semangat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Papa Miller bisa menang sebagai the Most Ming Mel Celebritys 2022. Amin. Dan kita lihat juga persahabat ya dari unggahan Ucok Baba nih. Ini dua hari yang lalu, potret Ucok Baba. Persahabat ya ekspresinya mau mengukul. Dan tentunya, Papa Bilar berlindung di belakang bunuh listrik Kejora Ini Puasa foto yang sangat bikin ngakak banget ya Dan kita lihat juga ternyata ada kalimat komentar yang diberikan oleh Papa Bilar di unggahan ini Papa Bi mengatakan, ampun bang, tapi maaf, abang gak lagi nyindir oknum netizen kan? Katanya tuh, wow Ini komentar dari Papa Bilar nih para sahabat ya dan gitu sebelumnya, Ucok Baba menuliskan sebuah kalimat Beraninya di sosmed doang, Bagian yang minta bantuan bini Ya katanya tuh ada aja kelakuan yang bikin kita ketawa bahagia Mudah-mudahan Leslar selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik Dan semoga Leslar selalu bahagia dan pastinya selalu memberikan kejutan bahagia untuk kita semuanya. Dan pastinya juga kita menunggu cedukan cedokan vitamin terbaru lainnya, jangan kemana-mana. Terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu mengabarkan informasi terbaru, kabar baik dan bahagia dari Lesti dan Rizky Bilar. Ini dulu informasi di malam hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.